yang mengunggah postingan foto momen saat bersama Lesti Kejiora dan Abang El. Masya Allah, BBL bikin kita rindu. Dan Bunda Lesti Kejora Masya Allah banget, selalu penampilannya cantik. Semoga sehat terus, bahagia selalu. Semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kita simak juga perselabatnya kalimat caption panjang yang dituliskan oleh Reza Talib. Abang El voice over, Abang El Said, aku udah ngantuk Om diajakin foto sebenarnya, tapi nggak apa-apa Om, aku mau bantu mamah kerja juga. Masih tetap action pose-nya loh luar biasa, seneng bisa bekerja sama bareng kalian semua al team, Dede, Abang El, Bless you all, Abang El Soleh cepet terseriah ya. masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan saya selalu untuk mereka dan hubungan antara Reza Talib dan Lesnar juga mudah-mudahan baik. Dan silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik juga. Amin. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar dari para fans. Di antaranya dari akun Ria Ansgorea haryana 00 mengatakan, Ya Allah jarang banget lihat Abang Fatih. Saya sehat ya Leslar sekeluarga. Amin. Doakan yang terbaik saja untuk Leslar, semoga sehat selalu dan bahagia terus Kemudian bersahabat ada info dari Indosiar mengenai ajang IDA 2022 Karena untuk voting masih dibuka, yuk dukung penyanyi dan lagu dangdut kesayangan kamu Di Instagram Indosiar, Twitter Indosiar, Facebook Indosiar Voting dibuka sampai tanggal 3 November 2022, pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Yuk, tinggal 3 hari lagi bersahabat ya untuk mendukung idola kesayangan Bunda Lesti. Mudah-mudahan bisa membawa pulang piala penghargaan. kita borong 3 piala sekaligus di ajang Indonesian Dangdut World 2022. Kemudian juga persahabat ya informasi dari Dangdut Akademi Indosiar Kali ini Dangdut Akademi Indosiar menginfokan jadwal live konser di Akademi 5 Di pasangan ini persahabat ya Untuk poster Bunda Lesti Kejora tidak terlihat Di sini tidak ada foto Lesti Kejora Untuk jadwal live konser di Akademi 5 persahabat ya Di situ ada Siti KDI Adakah Anita Thalia yang tentunya ada di postingan ini Sebelumnya kita simak persahabatnya kelima caption info yang dituliskan Dangdutors, udah siap bergoyang lagi? Ini dia update jadwal live konser di Akademi 5 pekan ini Jangan lupa save dan share ke teman-teman saudara tetangga semuanya deh Kasih tahu dan ajakin mereka buat nonton The Academy 5 ya biar makin seru saksikan terus The Academy 5 hanya di Indosiar dan video.com itu informasi mengenai jadwal live konser dan buat Academy 5 kita simak juga persahabat kalimat komentar pun tentunya dibanjiri oleh para fansnya Bunda Lesti kita lihat bersama dari akun Elsefrahmat2 mengatakan teh lestinya kemana kok nggak ada lagi di poster bersabat yang banyak sekali yang menanyakan Bunda Lesti kejora kemana tidak ada di poster kita lihat juga persahabat tanggapan lain dari akun Melanie make up mengatakan gak ada Lesti papa- toh rezeki tidak hanya di Indosiar tuh bersahabat ada juga tanggapan lain dari akun alisantoso95 mengatakan yang tanya Lesti kemana, kemungkinan mengundurkan diri dari juri karena nggak enak sama suaminya kalau via Valen diganti karena habis keguguran jadi perlu istirahat panjang. Itu tanggapan juga sahabat Dia. Ya. Kita simak nih kalimat komentar dari akun Aryandika Noriko. Di situ mengatakan, Lesti udah nggak ada di poster lagi dangdut akademi. Ada juga tanggapan dari akun Zikirahaya mengatakan nggak pernah nonton DA semenjak nggak ada Lesti. Masya Allah, begitu banyak support untuk Lesti Kejora. Semua orang, terus warga Konoha, tidak pernah nonton DA lagi semenjak gak ada Lesti Kejora. Luar biasa, penampilan Lesti selalu ditunggu oleh semua orang. Mudah-mudahan bisa bangkit kembali dan bisa tampil kembali di atas panggung. Kemudian juga persahabat ya kita simak di IGsnya Lesar Switi yang tentunya mengunggah permintaan maaf dari Wulan Lida. Wulan Lida persahabat ya di sini meminta maaf persahabat ya tentunya kejadiannya pun persahabat ya kita belum tahu yang sebenarnya. Tetapi di sini ada postingan permintaan maaf dari Wulan Lida. Di sini kita lihat juga persahabat ya kalimat yang diunggah oleh akun Lesar Switi. Anaknya sudah minta maaf, guys. Sebenarnya, tanpa minta maaf pun, gak apa-apa. Yang penting, dia menyadari dan bersama ya Mudah-mudahan, tentunya orang-orang terdekat Lesti Kejora pun harus mengerti dengan keadaan. Kita sebagai fans sejati selalu menjaga, selalu mendukung, dan men support karya terbaik Lesti Kejora. Kita masih menunggu kabar terbaru dan pastinya kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel YouTube Lesti Fati Update yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai Lesti dan Rizky Villa. Ini dulu informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.